Askelima, askelima. Kali ini saya macam saya tu nak download bukanya download pistol ya. Yeah. Beliris -bel lagi ya. Yeah. Kali okay, ini ada orang main game ni, orang buat game ni ya. Sekurang itu play. Ini tak ada mode okay? sama -sama, sama -sama, sama -sama, gitu. ke? Sama-sama ni kemarin sama-sama jam semang itu. Askelempat ya. Yeah. Ada subscribe aja. Yeah? Okay. Wow, kita masuk sini ya. Yeah. Wow, Dapat ni. Bisa, boleh kita buka tak?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 Oh, sini ada ni. Birtilasi ada. Buka. Okay. Buka sini. Birtilasi apa? Oh. Okay, okay, okay. Eh, nampak tak? Wow. Oh, tak nampak. Wow, tepat ni. Awas tadi. Oh, jadi. Jadi, jadi ya. Eh, kamu. betul besar je. Ya. Saya pernah main asak ya? Yang ya, ada yang itu situ ya? Wow, cantik je. Okay. Apa lagi kita? Kau turut sini ya. Oh, ada kereta je. Boleh main kereta. Okay, tak ada apa. Tak, itu je. Itu je, guys. Jam. Berasa asa je. Bisa boleh kita pegang? Tak boleh. Hmm. Okay, dia besar guys. Okay, okay. Okay, okay man. Oh ni apa nya? Apa nama nya? Mini ya. Tapi bukan mini ya, kerana mini besar. Nama nya Namanya apa? Ni? Bread, bread, bread, bread besar bukay dia bagi dia ros eh apa apa namanya namanya apa ros mana ni lami ros panggil ros kalau tahu kalau guys nak bagi nama saya panggil dia ros r o r o d s patulah ah, nama dia saya saya bagi ya contoh bagi namanya Kakak-kakak kelas sikit. Kala -kala, apa? Hati orang mak katering mesti dia bagi nama. Kalau dia buat yang ni. Lima jam bernama. Hati saya saya saya tengok dalam apa dalam YouTuber si apa? Katering. Wow. Guys. Nice. Ini cute tu, guys. Ah. Oh. Hai mini busu. Eh mini, namanya Ross ya. Kalau saya kalau kalau dia dah, kalau orang buat game ni ya, kalau karakter dia tu tukar bagi nama saya akan bagi nama apa dah Okay wow bentuk dah lain guys badannya besar kalau saya mainlah kalau isi si kalau list game askalim mesti kena pukul asika token ketok kan si ni robot ni Uh, mungkin ya, Mungkin. Tunggu dulu, dulu. dulu. Tunggu Lilis dulu. Tunggu Lilis. Aduh. Lilis lagi. Gaming lah. tu, teman-teman. Okay lah. Okay, teman-teman. Untuk game... Uh, ke ke ke 4, S keempat, S kelima. S kelima. Jangan jumpa. Nanti saya akan lala Lilis... Comment saya, ada jesus script saya. Dia akan main game ni. Download them game ni. Ada jesus script saya, bawah. Download dulu. Apa? Jangan lupa, next gameplay berkonyak. Bye-bye. Dadah.